Vinicius Junior Puncaki Daftar Pemain Termahal La Liga Menurut data dari transfer market bintang Real Madrid, Vinicius Junior merupakan pemain dengan harga pasaran termahal di La Liga pada saat ini. Vinicius memiliki harga pasaran sebesar 120 juta euro. Itu lebih mahal 30 juta euro daripada Pedri yang ada di tempat kedua. Gelandang Barcelona dihargai senilai 90 juta euro. Di tempat ketiga dan keempat, kembali diisi oleh para pemain Real Madrid, Ariel Encuameni dan Fred Calvert merupakan pemain yang berharga 80 juta euro. Sedangkan gelandang remaja Barcelona, Gavi, ada di tempat kelima dengan harga pasaran 70 juta euro. Kegemilangan Vinicius Junior memang bukan pertanyaan lagi. Sang penyerang timnas berhasil telah menjadi pemain kunci bagi pelatih Carlo Ancelotti di sepanjang musim lalu. Pemain berusia 22 tahun itu mencetak 22 gol, termasuk salah satu di antaranya terjadi di final Liga Champions kontra Liverpool di Paris pada bulan Mei lalu. Selain itu, Vinicius juga sukses mempersembahkan 20 assist dari 52 pertandingan di semua ajang musim lalu. Tren tersebut berlanjut pada musim ini dengan keberhasilan menjaringkan 5 gol dan memberikan 4 asis kepada rekan-rekan setimnya dari 9 pertandingan yang selalu berakhir kemenangan untuk Real Madrid di semua ajang. skuad asuhan Carlo Ancelotti kini duduk di peringkat pertama klasemen La Liga dengan torehan 6 kemenangan dari 6 laga dan juga memuncaki grup F Liga Champions setelah memenangkan dua partai pembuka. Perbedaan Chouameni dibanding Kroos dan Modric Aurelian Chouameni menuai pujian dari pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, sebab sang pemain timnas Prancis itu terus konsisten dan tampil memuaskan bersama Real Madrid. Dikutip dari Detik Sport, Aurelian Chouameni dibeli mahal Real Madrid dari AS Monaco pada bursa transfer musim panas kemarin. Chouameni ditebus seharga 80 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Sejak awal kedatangannya, pemain berusia 22 tahun itu langsung jadi pilihan utama Real Madrid di lini tengah. Total, Chouameni sudah kemas 8 penampilan di seluruh kompetisi dengan sumbangan 2 assist Meski diplot sebagai gelandang bertahan, Chouameni kerap maju ke dekat kotak penalti lawan untuk memberikan umpan-umpan matang. Encelotti pun tak ragu memberi pujian tinggi kepada sang pemain. Ia menilai Chouameni sebagai pembelian suksesnya. Chouameni adalah pembelian yang luar biasa. Dia masih muda, namun bertalenta dan penuh percaya diri. ujian Ancelotti dilansir dari Marka. Ia lalu membandingkan Chouameni dengan dua gelandang kelas dunia milik Madrid, yaitu Toni Kroos dan Luka Modric. Tapi Chouameni berbeda dibanding keduanya. Chouameni berbeda dari Kroos dan Modric. Dia lebih bertenaga, dia mengerti tugasnya di lapangan dengan baik, tambahnya. Sementara selain Ancelotti, Aurelien Chouameni juga dipuji pelatih timnas Prancis di Deschamps. Sebab Chouameni bisa mengawal lini tengah tim ayam jantan dengan baik. Chouameni masih muda, tapi dia memiliki segalanya. Pikirannya selalu fokus di lapangan. Pujinya. Pelatih Real Madrid ingin Karim Benzema on fire sebelum laga El Clasico Karim Benzema telah dua minggu absen sejak cedera kalah Real Madrid bertandang ke markas Celtic. Terlepas dari kemenangan Real Madrid tanpanya, Karim Benzema dibutuhkan dalam memimpin lini serang. Benzema bukan hanya sosok kapten, tapi keberadaannya di atas lapangan mempengaruhi kualitas ofensif Los Blancos. Pemosisian dan ketenangan finishing jadi nilai plus pemain satu ini. Real Madrid memenangkan Liga Champions UEFA dan La Liga tak lepas dari gol-gol penentu Benzema. Sejak kepergian Cristiano Ronaldo, Karim Benzema telah menjelma sebagai mesin gol Real Madrid. Dia pencetak gol terbanyak di Liga Champions dan La Liga musim lalu. Kini penyerang berdarah Aljazair itu tengah berusaha keras dalam kem latihan demi mencapai kebugaran penuh sebelum El Clasico. Menurut Diario AS, Benzema, Carlo Ancelotti, dan pelatih fisik Antonio Pintus sepakat meningkatkan beban pada lutut yang terkena bersitis. Langkah ini untuk membiasakan kaki sang pemain merespon gerakan dengan tujuan menghilangkan nyeri akibat pengebengkakan. Pelansir Football Espanya, Ancelotti ingin Benzema tampil di Piala Dunia 2022 dan tersedia saat Laga El Clasico. Tim pelatih percaya kebugaran penuh sang pemain lebih baik daripada memaksanya kembali ke lapangan sedini mungkin. Benzema diharapkan on fire saat Los Blancos menjamu Blaugrana 16 Oktober mendatang. Real Madrid Minta Jude Bellingham Tolak Tawaran Kontrak Baru Dari Borussia Dortmund Jude Bellingham menjadi target panas sejumlah klub besar Eropa. Kini, Real Madrid pun menempatkan bintang Borussia Dortmund tersebut sebagai target utama mereka. Menurut harian Spanyol AS.com, Real Madrid akan menjadikan pemain asal Inggris tersebut sebagai bagian dari rencana musim depan. Karena itulah Los Blancos kabarnya telah mempersiapkan rencana untuk mendapatkan pemain berusia 19 tahun tersebut pada musim panas 2023. Namun, ini bukan kali pertama Real Madrid tertarik kepada Jude Bellingham. Mereka sudah menaruh minat kepada pemain tersebut Juli 2021 lalu. Masih menurut AS.com, Jude Bellingham menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Borussia Dortmund karena permintaan Real Madrid. Namun, ketika itu, Real Madrid kesulitan mendapatkan sang pemain karena Borussia Dortmund belum mau melepas sang pemain. Kini, Borussia Dortmund sudah memberikan tanda bahwa mereka siap melepas sang pemain. Bahkan, klub asal Jerman itu telah mematok harga akan melepas sang pemain dengan nilai 83 juta punks. Karena itulah, Real Madrid bersaing dengan sejumlah klub besar, khususnya sejumlah klub Liga Inggris seperti Liverpool dan Manchester City, yang juga sangat tertarik untuk mendapatkan Jude Bellingham. Sejauh ini, Liverpool disebut-sebut sebagai klub asal Liga Inggris yang paling berpeluang mendapatkan Jude Bellingham. Namun demikian, Real Madrid tetap memiliki peluang mendapatkan sang pemain. Pertama, karena Los Merengue sudah melakukan kontak dengan sang pemain. Sedangkan alasan kedua, Jude Bellingham pun ingin bermain di Real Madrid.